Hei, welcome back again Kembali lagi bersama gue dan kakek Zeus Oke okay, brother and sister, sorry kepencet tadi Gue kali ini bawa modal 77 ribu ya bosku ya Kita acak-acak dulu bednya Seperti biasa, naikin turunin bednya Kita cobain setiap tombolnya Pastikan setiap tombolnya berfungsi dengan baik Langsung aja kita gaskan di spin cepat 70 ya bosku ya uh langsung connect tropinya bosku Ya mantap sekali ini Hmm, kuningnya juga connect bosku Hmm, mantap sekali bosku Jebret, ayo, jebret Uh, kali 10 bosku, connect dong. Yoi, sayangnya cuman 460 ya, karena kita pakai, kita mulai di B4 4500 perak ya bosku. Ya. Cincinnya dong, cincinnya connect dong. Mana cincinnya? Oke, okay, connect the bed banget, campur sama merah juga. Satu lagi tuh skaternya dapet tuh kalau, misalnya itu ya. Oke. Okay. Jangan lupa di like, like dulu, di komen, dan di subscribe ya, Bosku. Komen apapun, Nau, no, Imah, kota connect Bosku. Komen apapun, sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya, Bosku. Ya. Sebanyak-banyaknya di kolom komentar, terserah mau komen apapun. Mau hujat, mau apapun ya, silahkan langsung komen. Langsung aja ke kolom komentar ya, Bosku. Komen sebanyak-banyaknya, Bosku. ya. Satu lagi dong. Oh, dikasih sekali lagi, bener, skater, dapet kita, free spinnya dapet ya, Bosku. Ya mudah-mudahan ini dapat ada isinya yang enggak boncos ya bosku ya Oh iya dan jangan enggak lupa gue ingetin jangan guna jangan apa jangan jadikan permainan permainan ini sebagai mata pencaharian ya, bosku jangan gunakan mata pencarahan jangan gunakan mainan ini sebagai mata pencaharian susah banget sih jangan gunakan permainan ini jangan berharap sama permainan ini kalian bisa dapat uang sehari-hari ya bosku ya karena permainan ini hanya tujuannya untuk hiburan jadikan game ini hanya sebagai hiburan bosku ya jadikan game ini sebagai hiburan dan pakai modal modal yang bebas ya bosku ya uang yang bebas ya modalnya jangan dapat minjol atau segala macam dapat minjem jangan sampai ya bosku ya pakai uang yang bebas bosku. Dan bagi kalian yang belum pernah coba website yang gue mainin ini situs yang gue mainin ini situs yang paling gacor ya kalian bisa lihat step bulan setiap bulan, setiap harinya ya di video-video gue sebelumnya lu bisa lihat gue ada JP nya berapa dan bagi kalian yang udah pernah main di website ini coba tolong to tolong berikan testimoni di kolom komentar ya bosku ya entah kalian JP atau rungkat ya kalau JP dapat JP berapa kalau rungkat udah pernah rungkat seget seberapa besar di website ini ya bosku kalau JP paling gedenya dapat berapa kalian di website ini silahkan aja langsung cekin cerut ke kolom komentar bosku ya yang mau nyobain juga linknya gua taruh di kolom komentar atau langsung ke tentang channel gua kita juga bisa lihat cek-cek RTP yang terupdate terbaru tergacor tervalid pokoknya akurat banget website ini RTP-nya langsung aja gaskan ke tentang channel gua atau ke kolom komentar yoi dapat sensasional dong pastinya auto sensasional, auto sensasional pastinya bosku Jangan di skip dulu kalau baru pertama kali dapat sensasional karena kalau di skip ini bisa mereset polanya bosku ya. Seperti biasa kalau gua dapat sensasional pertama kali enggak gua skip tapi yang kedua ketiga silahkan ya. Kadang gua skip kadang enggak ya. Terus kalau gua ke ter... Dan gua pastikan lagi ke kalian ya jangan ikutin orang-orang yang bermain barbar -bar, make bed gede mainnya barbar -bar. jangan diikutin ya, bosku main slow aja main santuy santai kayak gua tahu-tahu dapat 200.000 ya kan modal 70.000 tuh tadi tuh udah dapat 20.000 udah oh, dapat mahkota connect bosku jos connect di luar ya kotanya bosku pecah-pecah ya, terus ini tanda-tandanya udah mulai mau gacor ini bosku Oke, langsung aja cekidot ya, Bosku, ya. ke tentang channel gua Di sana ada link gacornya ya, Bosku. Ya. Link slot gacor yang paling gacor, paling akurat, paling the best ada di tentang channel gua Bosku. Atau cek kolom komentar ya, di kolom komentar. Gue taruh juga linknya, langsung aja. Santai-santai dulu, Bosku, sambil ngerokok, sambil ngopi ya, Bosku. ya mudah-mudahan kita bisa dapat rokok satu slop ini ya. karena udah dapat dua ribu bisa dapat rokok satu slop ini ya. ya. Hmm. oke okay. Ngonya connect juga bosku, hijaunya dong hijaunya hijaunya hijau hijau hijau hijau hijau. Oh malah dapat tropi bosku, berharap dapat hijau kan? Connect juga sama merahnya, mantap banget ya. Berharap dapat hijau tapi ternyata dapetnya tropi the best banget emang. Gacor gacor. Mungkin jam gacor yang gue mainin juga ini gue lagi main di jam 1 malam ya bosku ya Seperti biasa jam gacor gue emang di tengah malam gue Kalau main di tengah malam ya bosku ya. Jam 1 malam sampai jam 2 ya tergantung ya Kita lihat aja cek RTV dulu mana yang lebih tinggi ya bosku Uh Konek oh, konek konek konek konek konek kali 10 konek ya bosku Tapi kenapa koneknya kok cuma 400 400 400 dari tadi, 400 Terus koneknya ya bosku ya. What the heck ya bosku kita coba turboin 50 pakai centang eh 30 pakai centang kanan ya bosku ya centang kanannya dipakai ya, dari tadi ternyata gua lupa aktifin centang kanan bosku ya jadi agak lama emang turunnya giliran di turboin kok nggak pecah-pecah kayak tadi ya pecahnya kurang kalau di turboin berarti dia maunya di quick ini oke okay, batu merahnya konek lagi batu hijaunya konek juga jebret Yo, eh, petir kali lima doang lumayan daripada lumanyun lumayan daripada lumanyun ya bosku mana lagi dong free spinnya kasihin dong aduh lah kita by spin aja langsung 80.000 ribu gasken bosku kita buy spin 80 80000 aja bosku ya. sebetulnya masih profit ya sekitar 40 40000 ya modal 70 70000 kita masih profit 40000 oke okay, cincinnya pasti connect cincinnya connect dong aduh satu lagi tuh ya bosku dapat cincinnya konek itu kalau satu kali lagi oke okay. nice guys nya juga guys oke okay, guys oke okay, guys uh oh, jam pasirnya konek guys mantap sekali guys kuningnya guys mantap guys mantap jos jos jos, best banget guys oke okay, guys the best guys nice kan dapat nice kita guys Ayo dong balikin modal gua ya gua udah by spin 80.000 ribu balikin dong kakek jius baru 33.000 kita dapatnya bosku ya Oke okay, the best tambahin lagi birunya connect merahnya yuk sekali lagi merah lagi merah connect yoi kali 13 lumayanlah bisa ini sensasional balik modal kita udah dapat balik modal ya bosku ya masih sisa tujuh lagi semoga aja dikasih ya bosku ya dikasih lebih lah harus ya. soalnya RTP nya tuh udah tinggi banget dan momennya tadi udah dapat ya bosku ya tapi memang kurang di turbo ya pecahnya tuh kurang di turbo jadi dia maunya di quick ya bosku sensasional nikmatin aja enjoy ya dengerin suara gemricik uang ini husky coin coin ini didengerin aja 480.000 80.000 dapat Oke okay, biru hijau kuning uh oh trophy dapat bosku. Kali 16 27.000 megawin. Oke, okay, sepertinya habis ini kita WD aja bosku ya karena udah oh, dapat lagi bosku. Oh, 29. Sayangnya pecahnya sedikit nih kalau pecahnya banyak lumayan banget ya. Oke, okay, kita WD aja bosku ya habis ini ya. Udah lumayan banget kita dapat 200 250 ribuan lah ini ya. Anggap aja. Oke, okay, thank you banget buat kalian yang selalu setia nonton gua, selalu enjoy video gua ya. Komen juga jangan lupa. Jangan lupa di-like, comment, subscribe. Ketemu lagi di video gua selanjutnya. See you guys semuanya. Bye bye.